Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam merupakan pemata kandang merupakan semuanya dan sobat-sobat muda semua pada kesempatan kali ini saya akan memakan ring untuk pihikan yaitu yang ada di kandang ini pikan. Dari dalam ini akan saya ambil nah, ini indukannya ini, indukannya, ini satunya silver satu ya. ini, ini, ini ini ringnya. ini ini ini akan saya pasang ring ringnya sudah saya sediakan ini nomornya dilihat ini mungkin tidak urut dengan nomor kemarin yang dipasang di ring lain ini karena seperti yang saya sampaikan ini ring dulunya sudah dipasang di, di ikan yang sudah ada tapi karena pelikan mati ringnya saya ambil yang pertama bisa menghemat biaya yang kedua tidak agar ringnya tidak digunakan oleh orang lain. Jadi ketika ikannya mati yang sudah dibeli kita ambil agar tidak digunakan orang lain. Nah. Ini merpatinya di sini. Perahnya saya rahasiakan. Saya memang tidak ingin menyampaikan perahnya. Kalau ingin nya bisa lewat komen saja tanya nanti saya jelaskan mudah-mudahan ini yang akan saya pasang itu bisa sampai besar sampai bisa jadi player kalau itu jantan kalau betina ya paling untuk indukan sementara ini saya belum menjual betina yang banyak ya boleh dikata jarang karena atau belum karena stoknya yang betina masih digunakan untuk sendiri biar saya tidak menggunakan stok-stok dari trah lain. Saya kira sudah cukup betina kemudian nanti kalau butuh ya pejantannya dari trah lain kalau ingin mengembangkan biar ada trah yang lain akan saya ambil anakannya ini atau pijakannya ini ini ini menetas hanya satu maka cepat besar ini karena hanya satu biasanya cepat cepat besar maka setelah saya cek kakinya sudah besar kakinya sudah apa akan sulit untuk dipasang ring ya tapi insyaallah ini masih bisa kita lihat kakinya ini nah ini sudah sekian masih bisa dipasang Ini lihat ini masih bisa dipasang Kemudian masih kayaknya masih sini belum begitu besar ya tapi memang karena ini pikirnya hanya satu jadi cepat besar dan ini saya tidak mengetahui menetasnya Tahu-tahu sudah besar sekian ya Dua hari yang lalu saya lihat sudah besar sekian Dan saya cek Harus sudah segera dipasang ring Dan ini bukan tutorial Maka saya tidak menjelaskan bagaimana caranya memasang ring Yang penting saya memasang ring dengan dua tangan saya Tidak ditaruh di meja ya Ini ringnya yang sudah disediakan 115 Nah ini SCHU, coba saya masukkan ya. Ini saya masukkan ringnya. Tungguan masih muat. Artinya masih bisa dimasuki ring. Ini, ini, saya tarik ke atas. Hmm, hampir, hampir, hampir nggak muat ini. Kalau besok mungkin nggak muat ini. Kalau masangnya besok sudah muat, tapi saya luruskan biar muat. Sedikit-sedikit saya tarik, saya luruskan, sudah masuk. Ini sudah masuk. Tinggal saya tarik jempolnya. Hanya nah, agak sulit untuk narik jempol karena karena tulang keringnya pendek ini. Jadi karena tulang keringnya pendek, kanda sambara ujung kaki apa ujung ring atas dan bawah kapal ini harus cari alat untuk menarik ini ya memang sedikit nanti kesakitan tapi saya coba saya akan mencari bulu bulu sayap yang bisa dipakai untuk bantu menarik kakinya ini apa jarinya ini supaya bisa keluar saya taruh di sini dulu nih anakannya Indukannya. calonnya warnanya gambir ini ya calon warnanya gambir ini ibunya ini keluar nah, gitu. saya akan mencari bulu sayap yang bisa digunakan untuk membantu menarik jari jempolnya ini ada bulu sayap nanti yang saya gunakan ini ujungnya ini akan saya gunakan untuk mencoba menalik kakinya ya biar nanti bisa dikeluarkan ini masih terjepit oleh ring dari jempolnya ya ini bulu sayapnya biasanya digunakan ini ujungnya nanti di tusukan di antara tulang kering eh antara petis dan jarinya itu kemudian untuk narik ini saya ambil ini ya ini saya ambil ini biasanya kita gunakan ini ujung pelan-pelan biar tidak melukai nanti saya tarik dulu pakai ini Karena ini harus ditaruh di sini maka saya taruh di sini nanti di buku mudah saya nah. ternyata bisa saya tarik tanpa menggunakan apa? pangkalnya bulu ya. Ini sudah saya bisa bisa saya tarik, ini saya tarik Ini tadi saya tarik pakai jari saya. Nah, ini sudah terpasang. Sudah terpasang ring. Ini hormatnya. Nah, warnanya gambir ini. Berarti kayak kakaknya ini nanti kakaknya yang sudah hmm, latih kalau sudah saya pasang saya akan memasukkan kembali ke kantengnya demikian merpati mania dan sobat-sobat muda semua pemasangan ring untuk piyikan sekali lagi bahwa memasang ring untuk ikan itu jangan berpatokan pada usia berapa hari jangan ada kalanya sudah usia harinya tapi kakinya masih kecil ada kalanya usianya baru beberapa hari belum saatnya dipasang tapi satu sudah besar ini yang perlu diperhatikan ketika merpati anakannya satu kalau hanya satu, biasanya cepat besar. Mengapa? Sebab induknya, kedua induknya itu melolohnya maksimal, ibunya meloloh, bapaknya meloloh, sehingga lebih cepat besar. Apalagi kalau makanannya juga diperhatikan dengan makanan-makanan yang mengandung gizi dan proteinnya. Ini ibunya masuk. Demikian merupakan dan sobat-sobat muda semua Nanti insya Allah pada video yang akan datang akan saya sampaikan tentang Yang harus diperhatikan ketika kita akan menggunakan babuan Ini berdasarkan pengalaman saya maka saya sampaikan Biar teman-teman tidak mengalami seperti yang saya alami Demikian mudah-mudahan teman-teman, sobat-sobat semua berharap bahagia, sehat, banyak rezekinya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.